皆-san konnichiwa, channel so apa apa kita? Hari ini kita syuting dadakan minasang karena hari ini adalah satu hari sebelum puasa. Nah, biasanya nih di daerah kita di daerah klaten, nah itu kan apa namanya terkenal dengan umbulnya. Hmm, itu karena terkenal dengan umbulnya biasanya ada tradisi yang namanya padusan. padusan? itu. Uh, sebenarnya kita mandi gitu ya. Mandi kata Adus sih, Pak adus adus, adus, adus itu mandi. Mandi itu mandi itu pakai shower. Apa? Hah? Mandi itu cara nyebarnya. <laughs> mandi Mandi. Kaliu bahasa jemanya apa, Wisnu San? Abdi Mas. Abdi Mas mandi. Abang nah, itu mandi. kamu nggak mandi. Nah, itu menasanya. <laughs> kita di sudah mungkin kalian udah kalau nonton episode kita yang sebelumnya sebelumnya sudah sudah nah, asing ya sudah asing game ya. game game nah game game kita sudah pernah kesini sebelumnya hari ini kita mau mandi mandi renang katanya tuh kalau kita mandi sebelum sarjana puasa itu mensucikan tubuh kita jari ini katanya itu ya terus itu untuk mensucikan untuk menyambut bulan bulan suci, bulan bulan suci Ramadan ya. Eh, jangan lupa nih terawehnya. <laughs> Oke okay, Minas, ini tanya komis. Bro. Oh iya, teraweh. Oh, iya. oh, iya. oh, iya. nah, kita sambil menemani apa namanya, menemani buka puasa ya. Menemukan tayangnya. Oke okay, Minasang, uh, kita lihat suaranya gimana? Desomite, kudasai Oke okay, Minasang. Sekarang, sekarang kita mau jang kita uh, sebelum Kita sebelum kita uh, renang nih, kita mau jang kempong dulu. Yang yang nah, langsung, langsung. Yang pertama, yang kita ritualnya. <laughs> yang pertama, kalah langsung kita ceburin yang pertama ya, Minasang okay. ya. Ini Ini yang Minasangnya Oke. Jang kita Jang Ini Jadi, jangan membeli yang pertama. Jangan membeli yang pertama. Jangan membeli Bang. Ya perjanjian malam Gitu. Jadi gitu ya. Gimana? perjanjian. Tadi Yang paling dikit menang Apa yang paling banyak aja yuk paling banyak kan oh, paling banyak ya paling banyak menang dan... ah, nah ini beda sendiri beda sendiri, <Gilir> beda sendiri <tuk> nih gua <tuk> lupa kan kasar bro mau diangkat paling paling diangkat sah iya kan dia enggak briefing nih Okay. minasan karena mereka nggak ikut beriring kita ulangin ya. ini ya yang beda nah, sendiri ya Oke okay. Oke ya nih Oke ya oke minasan kita mulai ritual kita kita okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. kakak lawan nakak to. Oke, Si, raga, tuh gagal 90 ritualnya gagal. Kita langsungnya aja kita ketemu lagi. Don ya udah Ayo. Yuk. Bangun lebih parah, bangun lebih parah, hilang, Aku aku berjuang sih aku. Asaduh. apa? Tapi aja Opa, Opa we Ucul, Opa ucul. Opa ucul, wuhh <tuk> Minasang, Mina ah? karena capek udah capek ya capek aduh mahang. itu tadi tradisi padusan padusan dari kisaki Datul. Bokenan Boken. kisaki Bokenan <tuk> kisaki Bokenan kisaki <tuk> Bokenan hehehe hehehe hehehe kita lihat dia mau ngapain nih, ini udah maghrib juga ya, ya, ini udah capek minasang, nah kita buat kalian juga jangan lupa subscribe subscribe like dan juga, like dan juga share. share jangan lupa juga buat buka puasa ya minasang ya, ya. puasa aja belum <laughs> puasanya mau bolong-bolong ya, ya minasang bolong -bolong bolong ya, Mina ya, ya jangan bolong-bolong ya minasang ya. ya, bolong -bolong ya, Mina kayak dia ya, ya. oke minasang kita juga mau mengucapin selamat, selamat merayakan ibadah, ibadah puasa, puasa bagi minasang yang merayakan oh, oke kita kita akan ketemu lagi tempat kita menjalankan <laughs> emang lebaran <sih> menjalankan <tail> <ros Empress> oke okay. kita akan ketemu lagi siapa di kamis dan juga satu sore hanya di sini di channel dan selalu sejuta keren bisa kita ada